Ini orang-orang yang sebagian dulu memilih sampean. Dengarkan aspirasi saya. Aspirasi kami, Bapak Dewan. menjelang siang. Terima kasih atas rekan-rekan semua warga pada umumnya. Kita mengadakan aksi aksi damai dalam rangka kita untuk dalam arti tidak akan menolak, akan tetapi untuk mendikati. Jangan sampai terjadi aksi dulu. Maka dari itu masyarakat Kano sudah menjerit. Nah, itu pada diriku dari kaum menengah ke bawah pada umumnya di desa-desa dan pelosok-pelosok sudah merasa tahu semua. Aman. Selamat siang bapak Dewan Sudah bangun apa masih tidur? Sudah bangun apa masih tidur? Kalau bangun monggo keluar ini orang-orang yang sebagian dulu memilih sampean dengarkan aspirasi saya aspirasi kami Bapak Dewan utang 200 bayar katanya wong kona rogo utang kuih ni nampo suargo neng bayar ni rogo ini nama betul Bapak Dewan APBD. APBD panoroga itu sudah minim kalau kita menerima uang 200an kita mau bayar pakai apa kalau dana BDU nanti per tahunnya diambil untuk membayar utang otomatis pelayanan publik akan terganggu ge, no yeah. Bapak Dewan yeah. tolong keluar temui kami Bapak Dewan atau maaf. Ya, besok mungkin kami akan datang dengan masa yang lebih besar. Asalamualaikum. Oh. Terima kasih Bapak Dewan, Ibu Dewan yang ada di dalam. Silakan keluar dalam 10 menit menemui kami. Kalau tidak keluar, maka kami semua akan masuk. Siap.